Oke okay, pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mencegah atau mungkin bagaimana cara agar tidak mengupload bersamaan ke YouTube ya. Jadi mungkin kalau kalian misalnya mengupload video 5 sekaligus tapi kalian nggak mau lima nya tuh ngupload bersamaan. Jadi ya tetap satu satu gitu walaupun kalian masukin 5 video. Dan sini saya akan kasih contoh ya, kasih contoh dulu. Di sini kita akan masukin video random aja bebas gitu ya, misalnya di sini dua uh, video gitu. Nah, jadi untuk ngupload yang otomatis ini atau mungkin yang upload bersamaan ini, ini akan ada dua kemungkinan sih ya, kayaknya yang saya tahu ya, yang saya tahu kemungkinan dua. Kalau kalian nggak ngeklik sama sekali, kalian cuma masukin dua video atau lebih gitu ya, minimal dua video. Kalau dua video atau lebih, kalian nanti bakal melihat yang satunya uploaded gitu ya, yang 1% uploaded atau mungkin apa progresnya berapa persen uploaded dan nanti yang lainnya adalah yang waiting gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian klik gitu ya untuk yang nomor 2 ini walaupun mis-click ya, walaupun pun, uh, cuman ke klik itu ke klik gitu ke klik secara nggak sengaja nanti bakal ngupload barang-barang gitu dan ini bisa jalan gitu ini nggak nggak nol persen gitu dan ya yeah, jadi lebih lama sih jadi karena barang-barang juga gitu untuk uploadnya nggak satu-satu dan kalau kalian lihat jendela ini gitu ya ini nanti bakal uh, barang gitu untuk uploadnya, jadi nggak akan waiting tapi nanti langsung Maju kayak gini gitu untuk perogekasnya gitu. Nah caranya adalah kalian bisa exit aja gitu ya, cancel upload gitu dan kalian tinggal masukin dua video atau lebih gitu. Kalau kalian misalnya cuman mau upload dua video ya saya saranin mending diulang aja sih ya. Tapi kalau uh, kalau misalnya yang nomor satunya ini atau mungkin video sebelumnya itu udah mungkin udah 30% atau 50% ya kalian jangan di cancel gitu kalian tunggu aja sampai beres baru upload lagi kecuali mungkin kalau baru 0% gitu ya baru nol persen kayak gitu kalian bisa select file saja dan kalian masukin gitu ya satu dan dua gitu minimal dua video sih nah nanti akan kalian melihat gitu ya waiting gitu kan nah dan tadi tidak muncul kan untuk uh, jendela yang kayak deskripsi judul tag itu nggak muncul gitu jadi di sini nanti akan menjadi ke daftar tunggu gitu bukan ke daftar upload nah yang saya maksud adalah kalau misalnya kalian masukin satu video bukan dua video gitu kalian misalnya pilih filenya gitu misalnya contohnya kayak gini kita uh, random aja lah ya yang mana lah gitu kita akan open nah kalau kalian pilih cuma pilih satu video, nanti akan kesini kan, otomatis nanti akan mengupload secara bersamaan gitu, atau mungkin bareng gitu. Jadi, saya saranin kalau kalian mau mengupload uh, biar nggak bareng gitu, kalian jangan pilih filenya satu-satu, kalian pilih aja semuanya gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya kalian baru jadi tiga video, dan mungkin kalian punya uh, lima video atau mungkin enam video, dan yang tiganya ini baru beres dirender, dan render ini kan satu-satu ya, kalian mungkin bisa tunggu sampai beres gitu ya tiga-tiganya yang video 4-6 atau kalau misalnya kalian mau misalnya uh, kalian pilih lagi gitu yang dari awal misalnya yang uh, 2-3 nya itu kan masih waiting ya misalnya yang 2-3 nya masih waiting kan kalian tinggal masukin lagi aja dari yang 2-4 gitu atau mungkin kalau misalnya nanti yang satunya ini masih belum beres juga kalian tinggal masukin yang 2-5-2-6 gitu contohnya kayak gitu kalau mungkin kalian punya 6 video dan yang video 4-6 nya itu lagi di render dan iya kalian cukup masukin aja videonya tapi jangan satu-satu dan jujur saya juga sempat uh, protes juga gitu ya ke YouTube dan kayaknya nggak didengar kayak gitu saya udah ngasih feedback ke Youtubenya, katanya nggak bisa gitu nggak nggak di nggak ditanggepin nggak ada update sama sekali gitu jadi ya udahlah itu biarin aja dan akhirnya saya menemukan cara bagaimana uh, nguploadnya biar nggak bareng. karena kalau bareng ya jadi makin lama gitu untuk uploadnya dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan teks kucing bye bye